Ya Allah, ya Allah, Bury Allah, Allah, bakbar. Allah, Astagfirullah Allah, Allah, Allah, Allah, Ya Allah, Semeru-semeru Komanhelur, puh, wes, layu les Aiki. <Sulurra> Info sementara sumber Lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin.